Alhamdulillahil ladhi hadana li hada wa ma guna linahtatiya lawla an hadanallah Laqad ja'at nusulu rabbina bilhaqqa wa nudu'antilgumul jannah huristumuha bima kuntum ta'amalun Wa ashadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Allahumma sholli ala muhammadin Wa alihi at Wa shohbihi ajmain Amma batu fa'ina ashtaqal hadis kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin wa umur muhdasa Tuhan wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin zolala wa kulla zolala bapak ibu muslimin rahimakumullah untuk malam hari ini akan saya bacakan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendengarkan nasihat langsung dari hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan-persoalan ibadah dalam persoalan ibadah yang banyak dari kalangan kita kaum muslimin itu lengah banyak dari kalangan kita kaum muslimin itu tidak mengerti tentang sunnah-sunnah yang seharusnya diamalkan nah diantaranya adalah ketika kita mendengar ya ketika kita mendengar seruan dari tukang adan. Ketika kita mendengar seruan adan, yang harus kita perhatikan adalah kita bersegera untuk mempersiapkan diri menyambut dan mendatangi seruan adan. Karena adan itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adan itu panggilan seruan, ajakan, dan pengumuman itu mananya adan. Jadi azan itu adalah iklan, pengumuman, pemberitahuan datangnya bidhu huli waktu sholat, masuknya waktu sholat. Jadi kalau sudah ada azan itu berarti pertanda itu sudah masuk waktu sholat kemudian yang kedua azan itu pengertiannya adalah diayah panggilan dihuduri sholatil jamaah untuk menghadiri sholat berjamaah jadi kalau ada azan, itu berarti panggilan kepada kita kaum muslimin dimanapun kita berada agar kita mendengar dan mengijabai seruan Ibaratnya itu adalah undangan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi diundang Kelonjenengan Yang kita mendengar adzan Itu diundang supaya hadir Jadi tidak tertulis Kalau kita Mendapatkan undangan tertulis Kita penting-pentingkan Menghadiri undangan itu dan yang lebih penting untuk dihadiri undangan itu adalah undangannya Allah Subhanahu wa taala. aku kula jenengan sepakat apa Undangane Allah luwih penting napa undangannya manungsa luwih penting? Cobi umpami dijawab wonten sing sepakat sing penting Undangane Gusti Allah luwih penting napa undangannya manungsa sing luwih penting? Si sepakat yang pundi niki? akat ya. umpami umpamai dihadapkan kepada kita sama-sama yang satu undangan dari Allah yang satu undangan dari manusia sing situ undangan bacaan yang situ undangan sholat sih didisik di singudi waktu ini bareng maghrib Undangannya tenggriyo tenggerioniku maghrib bacaan pas undangan hayal asolah ke masjid kipas maghrib sim didisini simbunti gitu gitu nek <lugerah> <seks> <tutuk> <tutuk> kagini sim mau min gak sim maghrib didisini mesin ngonten jadi yang lebih utama itu adalah seruan panggilan dari allah Salah satunya sholat Jum'at Ya ayuhallatina amanu idhanu dialis sholati mi yaumil jum'ati Fas'au ila tigrillah wa darul bayi Diperintah oleh Allah Wahai orang-orang yang beriman Idhanu dialis sholati Apabila dipanggil untuk sholat Fi yaumil jum'ati pada hari Jum'at jadi apabila dipanggil masih dipanggil itu ya diadani yang namanya di Nudia sholat itu dipanggil panggilan untuk sholat itu adalah adan jadi kalau sudah adan jumat fasau ila likrillah bercepat-cepatlah bersegeralah untuk berdikir kepada Allah artinya segera menghadiri sholat jumat segera menghadiri, mendatangi Jum'at karena pada waktu itu ada khotbahnya segera menghadiri sebelum ditegakkannya sholat Jum'at wadharul baik, kata Allah, tinggalkan jual beli artinya kesibukan-kesibukan dunia itu supaya ditinggalkan di hari Jum'at untuk beribadah kepada Allah dan ini Bapak Ibu Muslimin Rahimahkollah Perkara ibadah itu adalah perkara nomor satu dan paling penting Karena pada prinsipnya kita diciptakan oleh Allah Tujuan pokoknya adalah untuk beribadah kepada kepada Allah Nah perkara-perkara urusan-urusan dunia itu sambil Yang paling pokok adalah ibadah kepada Allah Ta'ala Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah meninggal dunia Yang paling pokok yang kita bawa ketika menghadap kepada Allah itu bukan dunia Bukan harta kita Kalau kita sudah meninggal dunia, kita sudah mati, kita sudah menghadap kepada Allah Kita sudah berada di kubur Itu kita tidak membawa kebaikan-kebaikan dunia Tapi kebaikan-kebaikan akhirnya Akhirat, amal-amal soleh itulah yang menyertai kita. Idah matal insan salas. Ketika manusia itu sudah meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali tiga. Seta jariyatun jariatun waktu di dunia pahalanya mengalir terus. Au atau ilmu yang diambil manfaatnya. Kita mengajar ngaji, kita belajar ngaji bermanfaat untuk kebaikan kita sehari-hari. Itu nanti bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awalatin solihin ya, atau kita punya anak yang soleh yang selalu mendoakan kita, mendoakan orang tuanya. Itu bermanfaat. Itulah amal-amal yang nanti sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatan amalan dolek kayu, buatan amalan dolek ramban, utawa urusan-urusan dunia tidak, itu adalah samben kita hidup dan itu adalah kebutuhan, kebutuhan, kebutuhan dengan sendirinya mesti diperbuat oleh setiap manusia. Tetapi yang paling pokok, yang paling pokok adalah hidup ini diniatkan untuk ibadah kepada Allah Taala. Sehingga bekerja itu bernilai ibadah Kalau diniatkan karena Allah Kita melakukan amal-amal dunia Kalau kita niatkan untuk beribadah Maka akan bernilai ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi jangan sampai kesibukan-kesibukan dunia kita itu Membuat kita itu terlena, terlengahkan, terlupakan Sehingga kita lupa diri Urusan-urusan yang pokok yaitu urusan akhirat -akhir. nah jadi kalau kita dipanggil ada muadzin yang sudah mengumandangkan adhan hayalasholah nah, maka supaya masing-masing kita berusaha untuk mempersiapkan diri dan itulah orang-orang yang beriman tadi saya bacakan satu hadis mayyaktad ilal masjid Siapa yang membiasakan diri ke masjid? Membiasakan diri ke masjid itu ya ketika dengan adan datang ke masjid, ketika dengan adan datang ke masjid waktunya sholat berjamaah mendatangi selagi tidak ada udur syari meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Kalau jenengan tentang ya diselesaikan urusan urusannya tapi kalau kita di rumah kita di tempat tidak ada kesibukan-kesibukan yang sangat penting sekali sehingga harus meninggalkan atau jadi udur meninggalkan jamaah maka kewajiban kita adalah mendatangi seruan-seruan adhan nah, ampun sampai ampun sampai ini sakit ye. di adhan adhani dewi di komat-komati dewi di imami-mami Dewi, terus dimakmum-makmumi dewi jadi Allahu Akbar salat bareng dewi nah, diupayakan tidak demikian karena kita ada banyak orang dan azan itu Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w cara memanggil kita kaum muslimin kita di rumah-rumah kita masa saya atau di tempat pekerjaan kita atau dimanapun kita berada supaya kita ini berkumpul di satu tempat untuk beribadah bersama-sama ya cara mengumpulkannya itu dengan azan. kalau dulu kalau dulu di zaman sahabat sebelum disareatkan azan itu itu para sahabat itu sama berpikir, berembuk mereka berkumpul berembuk ini gimana kita ini sudah banyak kaum muslimin jumlahnya sudah banyak ini tempatnya ada yang dekat ada yang jauh ini gimana cara kita mengumpulkan supaya waktu-waktu sholat mereka bisa berkumpul bersama, sholat berjamaah bersama akhirnya ada yang punya usul Dakarun Mereka menyebut Kita kumpulkan kayu Kemudian kita bakar Setelah menyala-nyala Nanti diantara kita Yang ada di tempat-tempat jauh Melihat ada api Melihat ada gumpalan Apa? Asap gitu. Jadi kalau sudah ada gumpalan asap Dan api yang membara Nah itu kita harus berkumpul di sana untuk melakukan sholat berjamaah. Ada yang usul begitu dulu sahabat itu. Kemudian juga ada yang usul. Soalnya, belum jangan jangan pakai api karena itu nanti meniru kelakuannya orang-orang majusi itu nanti. Orang yang majusi itu menyembah, menyembah api, menyembah matahari dan api itu. Jangan ditiru itu. Kemudian ada yang usul. Dah, dah karun nakus ini aja kita tabuh saja yang namanya kentongan nakus itu dalam bahasa Arab itu bisa diartikan kentongan, bisa diartikan jidor, bisa diartikan lonceng. Jadi kalau waktunya sholat itu kita tabuh saja, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng. atau kita tabuh saja yang namanya apa bu, beduk. Deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, Walaupun itu ada deng, dari pak kiai dulu, itu, tong, tong, tong, tong, tong, tong. deng, deng, deng, deng, deng, deng, tong, tong. deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, Kemudian jidor-jidor alat-alat tabu itu sudah diusulkan oleh para sahabat. Kemudian lonceng-lonceng itu kalau ditabuh teng, Seperti lonceng di apa masjid-masjid cengho di tempat-tempat peribadatan orang Hindu Buddha kan ada itu. Nah itu sudah diusulkan oleh para sahabat Nabi Rasulullah anhum kemudian Sebagian yang lain, yang mereka ada yang mantan Yahudi, ada yang mantan Nasrani, ada yang mantan Majusi, mereka mengatakan lu jangan uang itu kelakuannya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi ini. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada Bilal bin Robah Waumir Bilal. Ayas faal adan, wa ayuti Bilal itu diperintah untuk mengumandangkan adan, dan adannya itu dengan cara ayas faal adan. Ayas faal adan menggenapkan adan, menggenapkan adan itu menjadikan genap adan. Ya, kalau takbirnya genapnya itu empat kali takbir, syahadatainya dua sahadat Muhammadannya dua haya ala sholahnya dua haya ala falahnya dua kemudian takbirnya dua yang terakhir kemudian yang satu la ilaha ilallah il", itu namanya ayas faal adat nah kemudian wa'ayyutiral ikomah eh, mengganjilkan ikomah ikomahnya diganjilkan kecuali kodok komati solah sehingga para ulama itu terjadi perbedaan pendapat, ada yang waktu ikomat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar asyadu alla ilaha illallah asyadu anna muhammad rasulullah hayya alas sholah hayya alal al falah qaduqqa matis sholah qaduqqa Allahu Akbar, Allahu Akbar la ilaha illallah itu yang biasa kita pakai Ya? nggih. sebagian lagi ada yang mengamalkan karena wa ayyuti ra mengganjilkan kecuali qod qamati shalah saja. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammad Rasulullah. Dan seterusnya, illa qod qamati shalah kemudian Allahu akbar, la ilaha illallah. Sangat dipahami nggih. Ya? Makanya kalau kita berada di satu tempat nanti ada yang umatnya kok beda, ya tidak usah dipersoalkan, karena memang dalilnya ada, gitu loh jadi, kalau kita biasa pakai yang tadi itu, yang jumhur ulama itu menggunakan yang yang kita contohkan tadi itu sebagaimana yang tadi di, dibacakan demikian juga adannya nah, jadi setelah setelah disariatkannya adan itu, maka tidak ada yang namanya Alat-alat tabuan dan yang ada adalah adan. Nah, kemudian sebagian dari kalangan kita, kok, ada tabuan-tabuannya. Ini, monggo, dilampai. Mungkin, gitu, pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Cuman, menurut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, cukuplah memanggil. Orang untuk mendatangi sholat berjamaah itu dengan adan cukup dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam sehingga tidak diperlukan adanya alat-alat yang lain sebagai pelengkap. ora orang jangkep nih kak beduk misalnya begitu. Itu ada hadis yang saya akan bacakan an anasin lama kathurun nas zakaru ayya'lamu waktas sholah bisayin ya'rifunahu jadi para sahabat itu ketika kaum muslimin sudah banyak mereka berkumpul kemudian mereka menyebut-nyebut bagaimana untuk mengetahui waktas sholah. jadi hatinya jelas ayya'lamu lamu sholah zakaru ayya'lamu lamu sholah mereka menyebut-nyebut bagaimana untuk mengetahui waktu sholat disayin dengan sesuatu yak rifunahu yang mereka itu mengetahuinya maka sebagian ada yang mengusulkan tadi ada yang ditabuh ada yang dibakar kayu bakar itu ada di loncengnya nah kemudian rasulullah s.a.w memerintah kepada Bilal bin Robah untuk beradhan ayyazfa'al adhan wayyutirol kikoma Nikah sehingga sepindah Saya dipahami pahami, Paham batan bu? Batan ntar berkawis. Saya perlu katakan. Jelas gak? Jelas klo ada yang akan male. Saya nomor kali. Kluan jangan nali kali itu kita masjid yang dilakukan apa? Salat sunah dua, <tuh> dua Yang terbaik dari rumah membawa wudhu. Wudhu yang terbaik dari rumah masing-masing walaupun di masjid sudah disediakan tempat wudhu kalau batal kita belum wudhu ya wudhu di masjid, cuman yang terbaik sempurna pahalanya itu dari rumah itu sudah wudhu Rasulullah SAW itu tawat doa fa'ah sanal wudhu beliau berwudhu di rumah dan membaguskan wudhunya nah kemudian beliau mengatakan tawat doa wudhu ihadah barang siapa yang berwudhu seperti wudhu saya ini ini bapak pak ibu ibu ya kalau kepingin mengetahui bagaimana wudhunya rasulullah maka sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya dan juga di tempat-tempat yang lain bagaimana rasulullah sallallahu alaihi Wasallam memberikan contoh tentang berwudhu yang benar suma al masjidah farok ka'afi hiroq kemudian kalau orang itu datang ke masjid sesudah wudhu, dia di masjid sholat dua rokaat mintambi, maka dia akan mendapatkan keutamaan dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala dan nah, itu jenangnya sholatnya sakit ngelebur dosa, kepingin dosanya dilebur wudhu dari rumah datang ke masjid kemudian sholat dua rakaat. Nah, sesudah sholat dua rakaat, misalnya sesudah azan maghrib atau azan isa, kita sudah datang ke masjid, sholat sunnah, tahiyatul masjid. Kemudian bolehkah kita sholat sunnah lagi? Boleh, kita sholat sunnah kopiah. Kopiah yang diperbolehkan sebelum maghrib, sesudah maghrib, sebelum isa, sesudah isa, sebelum subuh, sesudah subuh, kemudian sebelum asar, boleh. Sesudah asar tidak boleh, nah, itu yang boleh kita kerjakan untuk memperbanyak melakukan ibadah khusus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tentunya karena kita sudah sholat, misalnya sudah sholat sunnah dua rakaat, sudah kemudian sholat sunnah qobliyah, juga sudah kok belum ditegakkan sholat jamaah. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita kerjakan adalah berdoa berpikir kepada Allah sebanyak banyaknya selama kita sesudah sholat sunnah dua rakaat menunggu ditegakkannya sholat berjamaah kita diam tetapi kita berpikir kepada Allah kemudian kita banyak berdoa kepada Allah tidak bincang-bincang dengan sahabat kita maka nilainya diamnya kita mandeknya kita itu sama dihitung oleh Allah Ta'ala Seperti orang yang sedang melakukan sholat Itu pahalanya Jadi kita menunggu Kita berpikir Berdoa Kepada Allah Ta'ala Sampai ditegakkan iqomah Itu pahalanya seperti orang yang sholat Seperti orang yang sholat Karena belum ditegakkan sholat berjamaah Nah sampai ditegakkan ikoma. Nah saat-saat antara adan dan ikoma, antara adan dan ikoma sesudah kita sholat sudah nah, tahiyat sudah, kemudian kopiah sudah. Nah itu kita pergunakan, kita manfaatkan untuk berdoa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerangkan la yuradud tu'a'u al wal ikomah. Doa diantara azan dan ikomat itu tidak ditolak. Kata Rasulullah. Jadi kalau kita ini memanfaatkan waktu ijabah. Sa'atul ijabah. Waktu-waktu ijabah. Itu diantaranya adalah bainal azan wal Iqomah Antara azan dan komat. Sehingga lebih layak dan pantas bagi kita seluruh kaum muslimin. Menunggu ditegakkannya komat, ikomat itu supaya banyak berdoa kepada kepada Allah banyak berdoa berdoa untuk kebaikan diri kita masing-masing berdoa berdoa untuk kepentingan kepentingan kita masing-masing supaya kita manfaatkan doa itu kan minta doa itu jaluk tanggani gusti gusti Allah nah, kita butuh kepada Allah kita ada masalah ada sesuatu butuh minta nah, kita mintanya kepada Allah Taala nah kalau waktunya bertepatan yaitu waktu ijabah maka kita akan mendapatkan pengabulan dari doa-doa yang kita asungkan kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah diantaranya diantaranya yang di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ad-do'a'u la yuradu baynal wal -hikoma. Rasulullah mengatakan doa itu Tidak ditolak Antara adan dan ikomah Kalu para sahabat bertanya Fama dan akulu ya Rasulullah Lalu doa apa Yang harus saya baca ya Rasulullah Jadi antara adan dan komat Ini salah satu di antara sunnah Kita memperbanyak berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Rasulullah Salungoha Al-Afiyatah Fid dunia wal akhirah mintalah kalian kepada Allah al afiata kesehatan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirah minta kesehatan minta keselamatan Nah kalau begitu doanya bagaimana di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma inni as'llu kal afwa wal afiyata fit dunya wal akhirah Allahumma inni as'alukan afwa wal afiyata fit dunya wal akhirah bon. apal ya apalah tereng Allahumma inni as'alukan afwa wal afiyata fit dunya wal akhirah Allahumma inni as'alu kal afwa apa lagi dengan apa lagi? Allahumma inni as'alu kal afwa wal afiyata fit dunya wal ahiroh In kerpeane menyusul lagi okay? insya Allah menyusul kerpeane ini itu doa yang diajarkan oleh nabi baynal adan walikomah itu kan jarang kita baca yang sering kita baca robana ya robana robana dolamna anfusana wa ilam taqvirlana Watarhamna lana kunan nami khosirin. Yang sering kita baca mungkin itu. Repana atina fitunya asanah wafil akhiroti asanah wakin ada benar. Bagaimana kita berdoa itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan tepat kalau kita membaca doa tepat sesuai dengan resep dari Nabi Kijabah Ijabah. ya kadang-kadang kita kan gak enak-enak pilih sini-sini eh gini harus sepakat aja ini semuanya harus doa pakai doa ini kemudian doanya itu dilakukan bersama, dinyanyikan bersama-sama nah ini perlu kita pahami Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah ketika kita berdoa ini Doa menurut hajat kebutuhan kita. Doa menurut kepentingan-kepentingan kita. Doanya sendiri-sendiri, kita perbanyak. Karena urusan kita berbeda, beda. Doanya juga, mintanya berbeda, beda. Nah, termasuk tadi yang diajarkan itu secara umum. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku. As'aluka minta kepadamu, ya Allah. al afwa kesehatan wal afiata dan keselamatan fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiata fit dini wa ahli wa mali dalam urusan duniaku dalam urusan agamaku ya Allah, dalam urusan harta bendaku ya Allah dalam urusan mali fit dini dalam urusan agamaku wa ahli dalam urusan keluargaku wa mali dan urusan hartaku ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, al afwa wal afiata, selamat minta keselamatan minta ketenangan, minta kenyamanan nah itu diantara riwayat yang menerangkan Rasulullah s.a.w itu mengajarkan doa diantara adhan dan Sendiri-sendiri Dan tentunya cara berdoanya Tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani Tidak sebagaimana Orang-orang di luar Islam Mereka punya tata cara ibadah sendiri Nah itu urusannya Kalau orang Nasrani Punya cara ibadah Itu sambil bertepuk tangan Tepuk tangan Kemudian sambil ada gitar Kemudian ada lagu-lagu Ada musik-musik itu cara ibadahnya orang-orang nasrani. nah itu memang cara ibadah mereka walaupun tidak sesuai dengan nabinya. nabi isa itu tidak pernah mengajarkan beribadah kepada allah dengan tepuk tangan tidak tidak pernah mengajarkan. tidak juga pernah mengajarkan dengan menggunakan musik-musik ketika beribadah nabi isa itu tidak pernah mengajarkan begitu. dan itu dicontohkan para pendeta-pendeta mereka karena untuk merubah kaifiah ibadah dari asalnya. Nah, kita kaum muslimin beribadah kepada Allah tidak meniru, tidak mengikuti, tidak menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Berdoa kepada Allah tidak dengan menyanyi. Jadi tidak ada nyanyian, Pak, Bu. Nek ibadah tengene Allah nih. Salat ibadah, salat iki doa, salat nyanyi Sudah ada tuntunannya. Sudah ada ajarannya. Rasul sudah mengajarkan semua doa, ya, semua doa-doa itu. Yang kita baca itu, cara berdoanya itu tidak dengan menyanyi. Karena itu akan menyerupai ibadahnya orang-orang Kristen, Bu, Pak. yang Nasrani. Kita sudah diberi cara oleh Allah berdoa. Tidak dengan menyanyi, tidak dengan melantun-lantunkan lagu-lagu ketika berdoa tidak tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita uza rubbakum tadarruan wa innahu la berdoalah kepada Allah dalam keadaan tadarru tadarru itu merendahkan diri di hadapan Allah merasa rendah di hadapan Allah ibaratnya ada orang butuh dengan orang yang dibutuhkan sangat DP DP itu merengek-rengek meminta-minta defrok kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahufiyatan dalam keadaan takut, dalam keadaan pelan, dalam keadaan rahasia, tidak perlu dikeras-keraskan doanya. Di ayat yang lain, wadunal jahri tidak perlu mengeraskan suara karena Allah itu maha mendengar pelan boleh robbana adina fid hasana wa fil hasan boleh, tapi kalau dikeraskan robbana, robbana robbana, kau waras sambil nyanyi-nyanyi, nah itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wassalam. nah kita disuruh untuk mengikuti Nabi Fattabiuni uni Fattabiuni, Fattabiuhah, walattabi awa layak lamun, supaya mengikuti yang berdasarkan tuntunan dari Nabi, tidak mengikuti yang tidak ada ilmunya. Innahu layyukibul Allah itu tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Nah, termasuk kalau kita ketika sudah masuk waktu-waktu ibadah. Kemudian kaifiah tata cara ibadah kita tidak mengikuti tuntunan Nabi itu termasuk al-muktadin orang yang melampaui batas. Makanya kalau kita pulang jenengan ten Mekah, nubatan Madinah kembali kepada asal ibadah bagaimana dipraktekan ulama-ulama di sana kita akan tahu. Walaupun kita tidak ke sana, pulang eh, jenolan nubatan Mekah, nubatan Madinah neng neng ngaji ngaji Quran ngaji had Hadis ini podok Sami mawon ketemu nih g Sami Kayf, ya, ibadahnya ya sama kenapa karena yang dipakai dalil itu sama Al Quran dan Hadis Nabi saw wasalah saya dipahami g Kemudian yang ketiga pada waktu kalau nih g Kulojenengan menunggu ditegakkannya ikomat ya kita sedang sholat nonton kita ini sedang sholat sholat sunnah nah apakah ditegakkan ikomat itu menunggu selesainya salat sholat sunnah dari kalangan kita biar selesai dulu ternyata tidak kenapa ahak kubil adhan al muadin al kubil wal imamu ahak kubil iqamah jadi adzan itu haknya muadin sedangkan ikomah itu haknya Pak imam Jadi yang berhak untuk Menyuruh ekomah Itu adalah Yang menjadi imam Yang sebenarnya sebenarnya Itu sudah ada eh, Jadwal tetap Yang disebut imam rawatib Mestinya demikian Setiap masjid, setiap mushola Itu ada imam Rawatibnya Kecuali yang ditunjuk, kecuali yang dipilih Atau disuruh untuk maju untuk menjadi imam. Nah sehingga pada saat ditegakkan iqomat tidak ada sholat sunnah. Buatan sunnah Lalu bagaimana kalau kita sedang melakukan sholat sunnah? Nah di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ida uki mah uqimati uki apabila sholat itu sudah ditegakkan artinya sudah diikomati Fala sholata ilal maktubah tidak ada sholat yang ada sholat itu hanyalah sholat lima lima waktu yang adalah sholat sholat yang wajib itu jadi sholat sunahnya maka para ulama berbeda pendapat yang pertama kalau baru memulai dapat satu rokaat maka dia batalkan sholatnya untuk mengikuti sholat berjamaah, karena sholat berjamaah lebih utama didahulukan, sehingga sholat sunnahnya yang dapat satu rokaat itu dibatalkan. Membatalkan sholat sunnah boleh membatalkan sholat sunnah, karena memang ada perkara yang uh, lebih utama untuk dibatalkan. Kemudian, kalau... Mau meneruskan sampai selesai, menurut para ulama, boleh dia teruskan sampai selesai, tetapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan keutamaan pahala di awal bersama dengan imam ketika sholat berjamaah. Jadi buat lu sungkan-sungkan, gak lek komat niku ngenteni sih ikut sih sholat sunah, sih terus mantu ngenteni, ayah komat sih iku sih terus mari solati. Dangkin ku apa pada toko sunah. Ku apa pada toko sunah. Akhirnya kak komat, kak komat komat. Akhirnya komat dengan sholat solat yang solat sunah. Buat dengan tani yang selesai sunah komat niku. Komat itu ketika imam menyuruh untuk mengikomahi. Mau Mulai nih Rasulullah SAW ini ningali, kali, nih, sekirani pun kumpul kata ya, kaki-kaki dikomati komati, perlu tinta, nih, nih, nggak, nggak, nggak, enten ketetapan tit tit tit tit tit tit tit nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, Segera dikomati Kalau misalnya belum ditunggu, sampai mereka itu hadir, nonton. Kalau ada yang sholat, ya tidak peduli. Kalau sudah komat, lah sholat. Tak tidak ada sholat. Pada waktu ditegakkan, ikomah tidak ada sholat sunnah. Jadi, sholat sunnahnya itu boleh untuk dibatalkan. Tetap saya teruskan, Gimonggo, diteruskan, tetapi tidak mendapatkan keutamaan permulaan bersama dengan imam. Jadi kalau kita berjamaah mulai takbiratul ikram Allahu Akbar sampai akhir pahalanya 25 derajat atau 27 derajat. Kalau kurang, misalnya telat sampai imamnya baca Fatihah keras atau surat atau ruku tidak sempurna 25 atau 27, Tidak tahu wallahu a'lam. Nah, kalau kita kepingin sempurna mulai dari takbiratul ikram bersama imam. Makanya idah kabar Kalau imamnya sudah bertakbir, segeralah untuk bertakbir. Allahu akbar. Segera kita untuk bertakbir. Allahu akbar. Tidak usah kita apa tuh. Tuh imamnya sudah Allahu akbar. Kita sedang soli. Tidak selesai selesai. Allah dibubarkan lagi soli. Usolinya tidak selesai selesai gitu. Jadi kalau idah kabar rofaqab Or, ganti saja Allahu Akbar gitu kok gak mantap sih sawangane. Mosok tinggal Allahu Akbar. Kalau kita mantap si Tani melayu, ngoten lho. Paham nggih? Dadi nek pun, tuntunannya jelas kita lakukan bintu. Itu sudah benar mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pun niku saged dipahami nggon terakhir ini. Jadi kalau kita melakukan sholat sunnah, kemudian terdengar di telinga kita komat, boleh kita batalkan sholat sunnah. Untuk lebih mendapatkan keutamaan sholat berja, berjamaah, dalilnya la salata inda mati sholah, au ida uki mati sholah, fala salata ilal Tidak ada sholat. Kecuali yang wajib, kalau sudah diikomati untuk sholat. Menawih antar perkawis-perkawis yang perlu ditakut monggo. Oke, monggo. Saya kenal dan pada prinsipnya pada semua sholat. <tuh> Jadi, kalau kita datang di hari Jumat ke masjid, yang kita ambil kebaikan-kebaikannya adalah satu: kita sholat tahiyatul masjid, atau yang, yang kedua, karena kita habis wudhu, kita sholat sunnah dua rakaat. Kemudian, yang ketiga, kita memperbanyak sholat sunnah sebelum ditegakkannya khotib itu, sholat sunnah boleh sekuatnya kita dua rakaat salam boleh dua rakaat salam boleh karena tidak ada larangan tapi kita tidak perlu menyebut itu sholat sunnah kaffiyah jumat yang penting kita sholat sunnah sama seperti sholat sunnah karawej atau sholatulat -sholat malam yang penting kita melakukan sholat sunnah kan tidak ada batasan sholat sunnah malam 11 rakaat boleh 13 belas rakaat boleh sekuatnya juga boleh Bu, Sholatul Lail, Masna, Masna, dalilnya demikian. Sholat malam itu dua-dua. Kak kuat, nih, rong rokaat ditutup kali tunggal witir, ngonten. Jadi prinsipnya tetap ada sholat sunnah. Ya, niatannya bagaimana? Niatannya ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Pokoknya kita sholat sunnah dua, rokaat. Ini lebih lengkap, tenggani kita bulu gulma sakit kita buka dalil-dalilnya. Lintun nih menawi wonten sing perlu tanggalkan pembatan wanten gih kalau kita insya Allah jelas mungkin-mungkin sakit di amalkan mungkin-mungkin pulang jenengan sakit itibak kepada sunnah nabi shallallahu alaihi wa wasallam Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wattuub 'alainaa innaka antat tawwaabur 'ala Muhammadin walhamdulillahirobbil 'alamin wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh